BOOM Oke okay. Gimana sih? Hajarin dong? Gimana Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Sabdan Official. Oke jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan memberikan berita dalik masuk lagi guys ya. Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video berita yang pertama ya. Semua banyak Kita makan perit. makan kucing. Oh, oh tenang, acar terus, cepat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 Oke lanjut ke presiden yang keempat ya <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima, guys. Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam, guys. Ah, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke 7 ya Oke lanjut ke presiden yang ke 8 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-9 ya. Barang siapa? Barang gue. <laughs> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11. Oke lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-13 Oke okay, lanjut ke preset yang ke belas guys. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 guys ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17. lu gak usah ngatur-ngatur gue kontrol gue tuh elitnya oke lanjut ke presiden yang ke-18 oke lanjut ke presiden yang ke-19 ya guys Oke lanjut ke preset terakhir ke-20 ya. Oke guys, mungkin segitu aja presentasinya. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian. Oke dan sampai jumpa di video selanjutnya.